Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Jepty Tidak ada Kata kegagalan Di dalam bisnis Melainkan sukses atau belajar Dan jika Anda gagal Maka anggap Ini sebagai sarana pembelajaran Apabila kita bisa melewati Setiap tantangan dan kegagalan Maka insya Allah Kesuksesan Ada di depan mata Bila ada kendala dalam menjalankan usaha Maka ingat alasan kali pertama Anda membangun satu usaha Ingat kembali akan komitmen yang pernah dicanangkan dan Anda pertahankan selama ini Dan jika Anda berhasil dalam membangun satu usaha atau bisnis Ini akan bermanfaat bagi orang banyak Hampir semua pebisnis hebat pernah mengalami kegagalan sebelumnya Seperti Bob Sadino, Jack Ma, Bill Gates, Ahmad Zaki, dan lain sebagainya Sebelum mereka sukses luar biasa Mereka pernah mengalami kegagalan-kegagalan dalam menjalankan bisnisnya Sehebat apapun kita dalam menjalankan bisnis Janganlah merasa getir ketika kita mengalami satu kegagalan Sebaliknya analisis segala penyebab kegagalan dan temukan solusinya Inilah makna sesungguhnya bisnis mual gagal Yang ada adalah sukses dan belajar Merefleksikan dari apa yang telah saya sampaikan di atas kali ini saya ingin berbagi sedikit inspirasi kepada para sahabat SETIPRENER Saya membuka kembali usaha kuliner yang beberapa tahun yang lalu saya pernah jalankan juga namun pada saat itu saya hanya mampu menjalankan 6 bulan dan hal ini saya anggap sebagai salah satu proses pembelajaran pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 merupakan hari bersejarah bagi saya dan keluarga membuka usaha kuliner kembali ayam geprek santuri dan nyopi kopi cabang Bogor. semoga usaha yang dilandasi oleh keyakinan kuat dan belajar dari kegagalan yang pernah saya alami usaha kuliner yang saya jalankan kali ini bisa manjang penuh keberkahan dan sukses luar biasa Selamat <tuh> nah, copy trainer izinkanlah saya menyajikan dokumentasi selama persiapan dan pembukaan gere ayam keprek santuy dan nyopi kopi berikut ini <tuh> Kopi Nyopi. Hari ini bertepatan pada hari Minggu tanggal delapan belas September dua ribu kita membuka secara resmi uh, resto ayam Brek Santuy dan Kopi Nyopi. Amin, Ayah. Amin, Amin, Amin, Amin, Amin, Ya Allah Bisa menjadi makanan, ikutlah warga Bogor dan sekitar Iya, Amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nastainu wa Nasta'ainu, Nasta'ufiru Wa na'udu billahi min sururi ansusina wa min sayyati amalina Mayahdillah, falamudillalah, wa mayyurdirhu pala hajalah Mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya Penghujan Kang Mal yang telah memimpin doa hari ini uh, wa Cucu, Pak Epi, dan lain sebagainya Mbak Siti, ini adalah saudara-saudara saya semua yang sudah hadir menemani kita dalam pembukaan uh, warung makan uh, ayam krek sangwi dan nyopi kopi dan juga terima kasih yang tidak terhingga perwakilan dari CDA eh, komunitas tangan di atas ini adalah Mas Yuda nah, ini adalah rekan saya dari komunitas tangan di atas yang juga berkenan hadir di sini dan demikian juga saya mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada anak-anakku semua oke baik, dari saya itu penyampaiannya kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi terima kasih bagilah tepik balinya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh